Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Muhammad Turyano Oke okay, kepada teman-teman Semoga kalian dalam keadaan sehat Walafiatnya dan semoga hari ini besok Dan seterusnya mendapatkan rezeki yang berlimpah Dan barokah amin ya robbal alamin. Oke okay, teman-teman di video kali ini Saya akan memberi tutorial Bagaimana caranya mendapatkan sinyal TV digital dengan baik Oke okay, di samping saya ini ada TV merek TCL ya TV ini sudah ada fitur TV digitalnya guys jadi nggak usah beli top box langsung aja sudah ada fiturnya selain itu TV ini adalah TV Android TV atau bisa juga Smart. Oke bagi teman-teman yang sedang mencari tutorial cara mendapatkan sinyal TV digital, disinilah channelnya, disinilah videonya. Oke, langsung aja simak videonya berikut ini. oke okay, teman-teman ini adalah tampilan TV nya ya oke okay, ada juga remote nya seperti ini ya teman-teman bentuknya panjang dan ada juga tombol netflix nya mungkin sudah bekerja sama dengan netflix jadi di playstore sudah nggak usah download lagi netflix nya sudah ada terinstal di dalam TV nya Oke okay, lanjut teman-teman Kalau sudah kayak gini Kita klik tombol home ya Di televisi Tombol home nya ada paling atas Sebelah kiri Eh maaf bukan paling atas Tapi yang di tengah-tengah ini -tengah Empat ini yang atas sebelah kiri ya guys Klik aja tombolnya. Ini namanya tombol home Maklum Tulisannya di remote sudah tidak jelas Karena sudah berumur 2 tahun ya teman-teman jadi sudah terpencet-pencet dan terbawa nempel di jari kita semua <laughs> oke okay, guys aja ya guys kita pilih ini di atas ada berbagai menu yang sudah saya download di aplikasi smart tv atau di playstore dari smart tv nya ada mola tv netflix sudah pasti ada tcl channel Prime video di sini kalian bisa download di Playstore ya, teman-teman. Di sini juga ada playstore-nya, bisa juga download video. Spotify juga bisa di-download. Oke kita langsung aja masuk, klik ke TV-nya ya, guys. TV-nya diklik. Nah, di sini kan sudah ada channel-channel-nya ya, teman-teman. Nah, sedangkan saya mau memberikan tutorial cara mendapatkan channel-nya. Oke, langsung aja klik tombol remote di sini nih, atau gambar setting ya, guys. Klik aja, terus pilih saluran, terus klik pindai saluran sudah pasti ada negaranya ya. Kalian pilih aja yang Jangan pilih ya, Nanti enggak dapet sinyalnya. Terus klik aja pencarian otomatis. Di sini kalian masukkan kode pos tempat kalian. Kalau di saya kebetulan kode posnya di Tangerang, jadi saya masukkan sesuai Tangerang Kelapa 2 ya. Kalau sudah masukin kode posnya, terus klik Ya, untuk memulai pencarian. Di sini tinggal pilih mau antena. Oh ya teman-teman, di sini saya pakai antena luar ya guys. Jadi kini di sini harus pilih yang antena. Terus yang bawah digital. Ada juga analog. Cuma saya mau nyari yang digital. Terus klik cari. Oke well guys disini saya cepetin videonya sampai 100% ya guys Oke okay, masih 23% kita lanjut cepetin aja Oke okay, disini sudah dapat 5 channel kita tungguin sampai 100% Wow di angka 70% ada dapat 20 channel Kita tungguin aja oke okay guys sudah 100% ternyata channelnya sampai 43 gak ada yang namanya semut nongol sudah pasti jernih dan canggih teknologinya okay, guys lihat aja sendiri sudah HD, RCTI juga masuk semua tanpa bayar Oke, atau langganan. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian. Oke, bagi teman-teman yang suka videonya, tolong kasih like ya buat memberikan semangat kepada saya dan berikan di media sosial kalian supaya teman-teman kalian dapat merasakan manfaatnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.